bak mm, mangga ya keren hmm hmm dah hmm hmm sebelum ke oke Ipuh. Pastinya ipuk 5 bulan Oke teman Kali ini kita mau survei Mau mod helping sambil cari satwa Sambil cari makanan teman Oke penasaran lanjut Oke okay, teman-teman. Lihat, yeah, kita mendapatkan mangga ya. Keren. Mm. Mm. So, mm. Mm. Mm hmm. Hmm. Oh, untuk Oke, okay, teman-teman. Saya menemukan uh, lubang biawak. Oke, kita bisa lihat dari jejaknya. Mereka ada jejaknya, teman-teman. Oke. Wow, di sini ada sayatan seperti cakar. Ini bisa tentukan bahwa ini adalah e, lubang biawak, teman-teman. Oke. Ayo yuk, lanjut. Oke, teman-teman. Saya menemukan jejak, yaitu jejak e, biawak sama jejak musang, teman-teman. Oke, okay. lihat. Nah, di sini ada lubang, kayaknya ini adalah lubang biawak, teman-teman. Oke, okay. cukup dalam, kita nggak mungkin buat kita masuk, teman-teman. Intinya di sini ada jejak e, cakar, jadi yuk, lanjut. Oke, okay, teman-teman. lihat. Nah, oke, okay. hmm. saya menemukan tumbuhan yang bisa dimakan. Teman-teman, lihat ini adalah Rantana Jaya. Lihat keren sekali. Oke, okay, kita makan ya. Nah, daunnya kita makan seperti ini. Teman-teman, oke, okay, lihat. Oke, okay. hmm, hmm, hmm, Dap sekali. Nah, sekilas rasanya seperti kedong-dong ya. Benar. Uh, daun ini bermanfaat buat uh, penyakit teman-teman Bisa menyembuhkan penyakit Kayak penyakit uh, ketika diserang makhluk Udah mm, demit teman-teman Oke okay, lihat Tapi mm. sekali lihat oke okay, teman, teman Lihat Nah Hmm Keren yuk lanjut Oke okay, teman, teman Saya menemukan singkong Lihat singkongnya udah di robohin, seperti ini kita nemu udah kayak gini teman-teman kita nggak uh, ngerabut kita nemu teman-teman ini rejeki oke okay. kita langsung amankan teman-teman oke okay. Yuk, kita kumpulkan teman-teman seperti ini lihat oke okay. ya teman, -teman. lumayan Yaudah yuk lanjut oke teman-teman, sebenarnya sekarang itu jam 5 lebih teman, teman mau maghrib, bentar lagi mau maghrib tapi kita tetap herping menelusuri teman-teman, karena kita belum dapat satupun hewan, tapi kita semangat sekarang jam lima lebih nanti kita pulangnya pas udah maghrib ya ya udah yuk lanjut Oke okay, teman e, bentar lagi mau ada maghrib kita akan membakar e, singkong yang tadi kita dapat teman oke okay. Oke pertama-teman kita nyalain apinya dulu teman-teman oke okay. hari ini sungguh melelahkan banget teman-teman kita udah dari tadi ya berjam-jam kita cari tapi kita belum dapat satu satupun teman-teman kita hanya ketemu jejak biawak dan sarang biawak teman-teman e, lain kali kita akan coba terus berusaha untuk mendapatkan e, biawak teman-teman tapi kita hari ini cuma bisa dapat makanan dan makanan dan makanan teman-teman wow, tapi kita harus patut syukuri teman-teman daripada kita kelaparan di saat kita herping, gimana? yaudah teman kita tunggu singkongnya matang yaudah yuk ada suara toke semakin menakutkan semakin menyeramkan teman-teman nah bentar lagi muadhan maghrib sekarang saya masih jauh dari rumah saya teman-teman banyak suara toke biasanya katanya ya teman-teman mitos apa enggak enggak saya e, ketika ada suara toke ketika menjelang maghrib katanya banyak dedemi teman-teman udah kita bismillah aja ya kita sambil nunggu e, singkongnya matang teman-teman yaudah yuk lanjut oke teman-teman bisa lihat udah mateng ya sekarang udah mau malam oke lihat teman-teman kita langsung makan oke rasanya pastinya nikmat lihat teman-teman oke lihat wow keren sekali lihat hmm, hmm mantap anjir hmm keren teman-teman oke ya hari ini kita uh, cuma menemukan makanan dan makanan German tapi luar biasa teh lihat hmm jawab hmm man rasanya eh, sedap teman-teman. Jadi hmm, ketika di eh, ketika di alam, ketika kita merasa lapar, apapun yang kita makan pasti akan terasa enak. Bener kan? Oke, okay, aduh. Kita harus buru-buru teman-teman. Tadi eh, kita bakar sekitar eh, mau jam 6 teman-teman. Jadi sekarang ya udah keburu mau malam. Soalnya saya nggak bawa senter Ibu, hatinya Ibu hmm, bulan teman-teman, lihat. Mantap. Hmm, enggak teman, lihat. Enggak kaya kan? Kita keburu uh, malam teman. Kita hmm. cepat-cepat, biar cepat pulang. Oke lihat. Hmm, singkongnya bisa habis satu lihat. Hmm, hmm. anjir Tadi hmm, hampir aja teman, teman kita dapat biawak, raksasa gede banget. Tapi di hmm, si itu kita nggak ketemu teman-teman. Karena pergerakannya lebih cepat dibandingkan saya teman-teman. Sekarang udah malam, e, waktunya kita buat pulang karena e, badan udah garatul, acan mandi teman-teman. Acan mandi, garatul, galerah, karesangan, awaknya teman-teman. E, pada lengket ya, kita udah herping dari e, hampir siang ya sampai sekarang malam kita belum dapat satwa tapi kita dapat makanan teman-teman itu udah Alhamdulillah udah beruntung kita dapat itu teman, teman jadi hari ini kita udah selesai jadi mohon maaf teman-teman eh, karena gini gak selamanya herping kita akan mendapatkan satwa yang ada di alam liar teman-teman oke okay? ya teman-teman ikutin terus oke okay.